Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelanjutan dari video kemarin untuk bongkar Satria Dipo. Ini sudah mesinnya sudah diturunkan dan dibongkar semua. Oh ini saya menjelaskan untuk merubah jalur crankshaft Satria 2 tak. Lupa ini Satria 2 tak rasa Ninja. Kita rubah jalur seperti ini, crankshaftnya jadi untuk bawaan Satria 2 tak di sini agak ke dalam Jadi saya tambahin lem Lem porting Lem yang seperti ini Ini jamin kuat Ini sudah dipakai ya Dan udah dicoba Tapi ada bunyi berisik di bagian sini Untuk agar rasionya jadi dibongkar lagi Ini udah diganti punya tdr Untuk rasio itu masih belum belum datang masih dipesan karbu masih pakai lama untuk rubah jalur ini benar aman dan lebih responsif dari bandingan crankshaft Satria 2 Tak yang bawaannya untuk pemakaian membran RXZ ini sangat cocok ya jadi seperti ini pemasangan membrannya ketika BBM masuk ini jadi gak ada hambatan sama sekali ini di lurus seperti ini dan dibawanya bawahnya jika kelihatan dari sini lurus ya nggak ada hambatan nah untuk pakaian hari ini sangat cocok untuk harian juga aman dan jika kalian yang mencoba dan rasakan sendiri ya perbedaan antara diubah tanpa diubah itu beda ini bearing masih pakai lama kiston masih memakai Obses 200 ini Obses 200 kalau buat harian tuh jamin aman karena ini udah dicoba buat jalan-jalan juga aman tanpa nge -gym. terus samping memakai Ogemecu oleh biasa ini Obses 200 ini untuk kuring yang baru Obses 200 sudah di porting dah diukur untuk Jarak bibir Garak lubang x nya Dari bibir silinder Ini sekitar ukuran berapa ya 30 Bentar kalau nggak salah ini Ukuran 30 Karena sini sudah dicatat semua ya, ya jaraknya sudah 30 Lubang x nya 46,5 Saya nggak berani lebar-lebar Karena ini untuk buat Guardian untuk lubang transfernya ini anu ya tingginya itu 30% tingginya ada 70% dari lubang X jadi piston turun jadi 30% BBM sudah naik sudah masuk ke ruang bakarnya sini jadi sudah diukur semua untuk lubang resah seperti ini ini saya udah coba ini emang agak boros ya untuk pemakaian harian kalau dua tak sih menurut saya memang wajar boros itu ya gimana ya sudah biasa kalau bagi saya untuk BBM boros itu jadi ini setang setang ya untuk rekasnya setangnya baru ini memakai produkkan WP karena di sini sulit untuk cari stang Satria 2 takori itu sulit karena di termasuk masih pedalaman ya. Ini sebentar saya pasang. Jadi seperti ini kelihatannya tanpa ada selah di sini. Ini sudah dirapikan. Kalau sininya belum dirapikan, ini cuma lemnya saja dirapikan. Cuma makan seperti ini. Lebih seperti punya Ninja VR itu seperti ini ya. Kalau saatnya dua tak, itu kayak gimana ya? Beda sendiri dari dua tak yang lain. Jadi di sini saya samakan punya Ninja atau VR itu yang tanpa ada cekung di sini. Jadi jika dipasang rekas seperti ini agak mepet, tapi jangan sampai lemnya itu ketebalan. Nanti malah lubang lubang transfernya itu malah ngecil dan ketutup. Jadi jika dipasang untuk burinya seperti ini nggak pasang di sini ya. Jadi kelihatannya seperti itu lurus ya, tanpa ada hambatannya masih lurus ini cuma bayangan, sebentar ini masih nggak kelihatan. Nah seperti itu ya. Kalau pakai lem ini ketebalan, nanti malah lubang transfernya itu mengecil jadi jangan sampai ketebalan kira-kira pas saja bihatannya pas dan silahkan mencoba kalau ada yang ditanyakan silahkan komentar di bawah udah ya ini mau dirangkai cuma nunggu rasio nanti datangnya siang mungkin masih dalam pengiriman belum datang yang akan dirangkai dan dicoba top speednya seberapa nanti di video tahu jangan lupa untuk like comment dan subscribe